halo guys balik lagi bersama gua Wirman di channel gitar yang sekarang lagi-lagi nggak -lagi ngomongin gitar karena sekarang kita akan mengadakan konten deep talk lagi guys ya udah lumayan lama dari deep talk yang terakhir karena sorry banget juga ada kesibukan tersendiri gua gini ya jadi nggak sempet deep talk walaupun emang ser sering banget gua tuh nggak tidur cepet gitu loh tidur gue tuh malam bahkan bisa pagi gitu ya cuman nggak ada waktu buat deep talk aku buru kecapean gue pengen tidur cuman nggak bisa ya udahlah gue paksain tidur gitu kan sebelum kita mulai gua mau aku dulu sebentar nggak enak kalau di TikTok tuh nggak ditemenin sama rokok ya. Mungkin kalau dari kalian tuh ada yang mau nemeninnya kopi gitu ya. Kalau nggak, gua nggak ada. Gue minuman manis-manis aja dah. Product placement 101, how to advertising nggak bercanda ya, tidak di-endorse. Jadi buat kalian yang belum tahu konten di TikTok itu apa, di sini gua dan kalian akan bertukar pikiran mengenai suatu topik bahasan yang mungkin kalian-kalian tuh nggak pernah mau bahas gitu ya, karena terlalu tabu atau terlalu uh, takut menyinggung atau apa. Tapi kita di sini akan bahas secara dewasa, secara open-minded juga. Kalau gue nanti akan mengutarakan suatu pendapat, kalian juga mengutarakan suatu pendapat Tidak membenarkan, tidak menyalahkan, tapi setidaknya sama-sama mengerti, paham maksud satu sama lain Tujuannya adalah supaya membangun pikiran yang lebih luas wawasannya ya Jadi nggak tersempit banget gitu loh, dikit-dikit marah, dikit-dikit <guluh> tersinggung gitu kan begitu langsung aja kita masuk ke topik deep talk kali ini, di jam 1 Wih pas banget di jam satu dua menit ya satu dua tiga aja. Ini adalah saat yang sangat tepat ya malam malam kayak gini buat bahas soal kehampaan aja, kehampaan atau kekosongan gitu ya atau kesepian mungkin sama-sama di sini. Ini kenapa gue ambil topik ini karena ada yang kemarin gue story, gue tanya ke follower juga, ya ini menanyakan soal ha hampa dong bang gitu, soal, bahas soal hampa dong gitu kan. <tuh> di sini gue juga riset, jadi ada beberapa hal yang gue ambil juga dari internet dan gue pikirin terus gue filter, gue saja jika gue strukturin supaya penjelasannya nanti enak Supaya diskusinya juga nanti enak Pada dasarnya pertama-tama manusia aja emang sebenarnya makhluk sosial Pada dasarnya harusnya itu makhluk sosial Dimana kita tuh manusia gak bisa hidup sendiri Kita bergantung, kita harus bekerja sama, kita harus kooperatif Kita harus berinteraksi dengan manusia-manusia yang lain Padahal pada hakikat utamanya aja manusia makhluk sosial Aneh ya kalau misalnya pikir pikir makhluk sosial seperti manusia masih bisa merasakan yang namanya kesepian atau kehampaan. Padahal sebenarnya makhluk sosial ya harusnya ngumpul aja gitu. Nggak ada tuh harusnya kehampaan atau kesendirian gitu atau kesepian. Artinya kita berujung kepada... Uh, apa sih maksudnya itu hampa? Hampa tuh yang kayak gimana sih yang dimaksudkan gitu ya? Nah, di sini gue ada definisi hampa secara khusus sih. Cuman gue baca-baca terus, gue ambil dan gue tarik kesimpulan sendiri. Mohon maaf kalau misalnya salah, mohon dibenarkan kalau salah. Nah, hampa menurut gue adalah perasaan mengenai sesuatu yang seharusnya ada, tapi lu rasa tuh gak ada. Ibarat kata tuh kayak gini, misalnya gelas gitu ya. Gelas kan emang dibuat sedemikian rupa untuk diisi gitu loh entah apa gitu cairan misalnya kan biasanya kan berbentuk cairan tapi kalau kosong kan jadi fungsi gelasnya nggak ada ibaratnya fungsi gelasnya tidak terjalankan dengan baik gitu kan padahal harusnya dituangin sesuatu air yang emang seharusnya ada di sana tapi gak ada jadi kosong jadi hampa jadi lu merasa sebagai gelas tuh ya emang nggak guna gitu manusia sebagai makhluk sosial lu jadi nggak guna karena kehampaan itu gitu kan jadi kalau gue simpulin sendiri bisa dibilang kayak kehampaan adalah perasaan manusia yang merasakan adanya absensi, sesuatu dari yang seharusnya memang ada. Ada yang mengatakan juga, kalau kehampaan tuh kayak merujuk pada ketidaktahuan dalam hidup dan terombang-ambing dalam ketidakmengertian. Nah, kalau dipikir tuh alasannya bisa banyak, anjir. Alasannya kayak literally bisa apapun aja, sanak jaksel banget gue literally Kayak misalnya contoh paling gampang deh, putus cinta lah, diputusin gitu kan, atau mutusin orang gitu kan Atau ada juga yang bilang pernah tuh kalau gue ngerasa hampa nih karena gue kerjaannya itu-itu aja, monoton gitu ya, jenuh, bosen, akhirnya dia merasa hampa Ada juga yang pernah bilang kalau gue melakukan sesuatu itu gak puas Gue kenapa lakuin? Karena gue disuruh atau gue terpaksa jadi saat ngejalaninnya tuh ngerasa hampa, gak ada maknanya, gak ada tujuannya, kayak gitu-gitulah Nah mungkin emang ini, gue gak bisa bilang ini suatu hal yang kecil ya Karena bisa berujung pada uh, dampak negatif pada fisik lu maupun mental lu gitu Kalau kehampaan ini terus ada, nanti lu fisik lu jadi uh, gak fit, lu bisa gampang sakit, mental lu apalagi gitu kan Gak ada fungsinya sebagai makhluk sosial tuh sebagai manusia ya lo bakal turun tuh mental lo Mental breakdown, mental breakdance Gak sedikit sih yang gua temuin kayak uh, teman gua gitu kan Yang emang kadang ngerasa hampa cerita gitu ya Kenapa ya kita hidup gini-gini aja gitu ya Mengulang hari, bangun, kerja, capek, tidur Besokannya juga sama. Ada juga yang kayak kuliah, tapi karena mungkin bukan passionnya, mata kuliahnya, dia jadi ngerasa kayak, aduh, gue ngapain jalanin ini? kayak nggak guna, anjir kayak kosong. Gue nggak, walaupun gue belajar, walaupun gue punya ilmu, kayak gue nggak tahu gunanya buat apa karena gue nggak senang belajarnya, misalnya kayak gitu. Nah, kalau kalian merasakan apa yang tadi gue sebut, hati-hati guys. Kalian artinya sedang merasakan yang namanya kehampaan. Nah, kita langsung kepada. Kalau memang kita sedang mengalami rasa hampa, apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak merasa hampa lagi? Kalau menurut pengalaman gue sama gue juga riset, emang agak klise, emang agak textbook jawabannya, tapi emang mau nggak mau ini adalah menurut gue cara yang paling tepat, paling efisien, paling efektif, yaitu adalah menggunakan waktu kehampaan itu sendiri untuk mengevaluasi lagi hidup lo. Atau merewind lagi, mendesain ulang lagi Apa aja yang udah lo lakuin selama ini Supaya nanti saat kedepannya, masa depannya Lo udah gak ngerasa hampa lagi Karena lo udah menemukan sesuatu yang salah pada e, masa lalu lo, lo Atau selama ini tuh lo salahnya apa gitu kan Ada yang salah nih hidup gue Jadi gue benerin Biasanya ini gue lakukan tuh kayak di akhir minggu Jadi setiap hari minggu kadang gue kan pulang ke rumah Jadi pas pulang ke rumah tuh kayak gue Uh, bukan menyendiri ya, tapi kayak berpikir, introspeksi terus habis itu kayak evaluasi diri, apa ya yang selama satu minggu sebelumnya gue lakukan, apakah gue merasa hampa, apakah gue merasa kesenangan, sedih, atau segala macam gitu ya, review lagi. Nah dari situ gue menemukan uh, cara ini tuh ya, sangat efektif buat nanti kita ngelihat satu minggu kedepannya lagi, jadi kayak... Merefleksikan diri satu minggu sebelumnya Satu minggu kedepannya gue mau ngapain? Gue udah tahu. Emang sih masih kayak pendek gitu ya Satu minggu Harusnya tuh lebih panjang lagi Apalagi kita berpikir tuh harus visioner gitu kan Setahun kedepan kita harus ya Biasanya kan ada tuh Apalagi sekarang menuju ke tahun baru 2022 Pasti di 2001 terakhir 31 Desember Kita tuh refleksi refleksikan diri gitu kan Kayak Apa yang udah gue lakukan selama satu tahun ini gitu ya Apa yang berguna? Apa yang berhasil? Apa yang enggak refleksikan diri? Ah introspeksi diri ah tahun 2002 harus lebih lebih baik kayak gitu misalnya contohnya itu salah satu untuk menghindari kehampaan jujur aja kalau misal lo nggak lakuin itu 2022, 2022 lo bakal mungkin sama aja atau bahkan lebih buruk lagi nah apa sih yang harus direfleksikan apa sih yang harus ditemuin apa sih yang harus dievaluasi nah di sini gua akan share waktu kalau misalnya gue lagi melakukan itu apa aja yang gue pikirin biasanya kalau misalnya gue lagi introspeksi diri gue mikir kayak gini dalam satu minggu sebelumnya ya kan setiap hari minggu itu tadi, gue berpikir kayak apa yang udah gue lakukan ini bermakna enggak sih? Apa sih makna yang lo mau pegang atau dapet atau lo share makna apa sih dari yang sudah lo lakukan selama ini sehingga lo tuh menjadi orang yang lebih baik? Ya Misalnya gue contohnya corat tiket juga, gue kan ngerjain SK juga di sini gue ngerjain YouTube juga. Nah di situ yang biasanya gue lihatin apa sih makna gue dalam melakukan ini? Apa sih makna apa sih yang gue dapat dengan gue mengerjakan SK 09 Makna apa sih yang gue dapat seketika gue mengerjakan youtube gue? Kalau misalnya SK699, gue bekerja di sk sembilan ya karena makna yang gue pengen share adalah Oh, gue bisa menumpahkan ide kreativitas gue ke barang fisik yaitu baju atau apparel gitu kan Apakah kalian juga relate terhadap apa yang pengen gue share, situ kan akan dibuktikan gitu ya Kalau kalian beli misalnya atau kalian suka, pembeliannya juga berlanjut Kita akan punya suatu koneksi dimana lu suka sama bajunya Dan gue suka bikin baju yang seperti itu jadi jadi gue tuh punya makna dalam membuat baju yang seperti itu Sama dengan Youtube juga Kalau Youtube ya sama Konten juga kalian suka Kita punya koneksi Sama-sama suka suatu konten tertentu gitu kan Lalu yang selain dari makna juga ada tujuan Tujuan apa sih yang pengen lo achieve gitu kan Kalau SK dan Youtube Kalau dari gue pribadi Selain dari uh, mengekspresikan sesuatu ya kreativitas Disitu gue juga pengen mendapatkan hasil berupa penghasilan gitu ya dari uju- gua jualan SK maupun gue di YouTube juga itu tujuan gua kalau misalnya gua dapat artinya dari yang kreativitas tadi udah dapat Penghasilan juga dapat wah gue udah sangat puas banget gitu ya Ibaratnya gue gak akan merasakan kehampaan di dalam uh, menjalankan hal tersebut Nah kalian boleh juga ngecek lagi dari semua yang kalian lakukan Apakah tujuannya sudah tercapai, maknanya sudah ada, sudah dapat apa belum, udah kesiar apa belum gitu kan Kalau belum artinya kalian butuh revaluasi re lagi Lalu cara yang terakhir, cara supaya kita tidak mengalami kehampaan Dan ini mungkin lebih tidak relate dibanding ke pekerjaan gitu ya ini gak relate sama sekali mungkin ke pekerjaan yaitu ada apa enggak sesuatu yang berharga dari hidup lu yang lu pengen jaga sama kayak yang naruto bilang gitu ya Kalau lu punya sesuatu yang berharga dalam hidup lu artinya lu punya, lu bakal punya semangat lebih dan kemauan untuk mempertahankan hal yang berharga lu itu juga yang lebih lu punya semangat hidup yang lebih banyak lu juga gitu kayak gue inget juga kayak ini bahaya juga sih apa yang berharga buat lu kan belum tentu baik atau buruk gitu ya itu bisa ditentukan dari ya nanti kita lihat apa yang berharga buat lo sama kayak contoh misalnya kalau diceritanya Naruto kan si Kimimaro misalnya kan yang diberi sesuatu yang berharga melewati rasa kesepian sama Orochimaru gitu kan ya biasa itu karena orang tuh susah untuk bertahan tanpa orang lain di kehampaan atau kesendirian gitu loh jadi kadang kita misalnya kalau nemuin sesuatu yang berharga belum tentu baik atau buruk gitu belum tentu baik bisa jadi buruk maksud gue tapi setidaknya untuk merevaluasi lagi kan kalian bisa ngecek gitu kan apa sih yang berharga buat gue oh ini misalnya katakan keluarga lu atau katakan misalnya adek lu nyokap lu bokap lo misalnya nah dari yang lu hargain itu yang lu pegang sebagai pedoman untuk supaya lo gak kehampaan apakah itu sesuatu yang baik kalau misalnya enggak dicari lagi kalau misalnya enggak bisa gak yang kita hargain itu bisa jadi lebih baik misalnya nyokap lu tapi nyokap lu misalnya kurang baik gitu kan orangnya bisa gak lebih baikin karena lu tuh adalah alasan supaya gue gak merasakan kehampaan gitu loh setidaknya kehampaan gue ini dia obati dengan Orang yang baiklah minimal misalnya Nah dari situ kan akhirnya nanti mengarah kepada kehidupan yang lebih baik Kita sebagai makhluk sosial yang sejatinya makhluk sosial akhirnya terjadi Kita sebagai uh, manusia mempunyai manusia di sekitar kita yang berharga Mengedepankan kita sendiri untuk supaya bisa meng-share makna dalam hidup Atau mengeci tujuan dalam hidup Udah Gue rasa untuk uh, hal itu dijalankan akan terhindar dari apa yang namanya kehampaan Oke segitu dulu sih konten kali ini ya di talknya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Apalagi kasih tahu gue di talk apa nih topik yang menarik gitu ya. Langsung aja komen di bawah. Saya lagi terima kasih sudah menonton dan mendengarkan. gua Wirman Kiproknya Headbanging. Cabut dulu. XM Forever jangan lupa beli SK69 official. Bye-bye guys.